Detasemen khusus 88 Anti Teror Polri menangkap Azet di Bekasi, Jawa Barat, Selasa 16 November 2021. Berdasarkan penelusuran polisi, Azet adalah anggota Dewan Syuro Jemaah Islamiyah atau JI, serta ketua Dewan Syariah Les Aba. Azet juga terdaftar sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Keterlibatan Azet dalam terorisme ikut menyeret nama MUI. Di media sosial, ramai tagar dukung MUI untuk pembubaran MUI. MUI berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta. Melansir dari laman mui.or.id, berdirinya MUI merupakan hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama dari berbagai penjuru tanah air. Musyawarah tersebut dihadiri 26 ulama yang mewakili 26 provinsi, serta 10 orang ulama yang berasal dari ormas-ormas Islam. Musyawarah tersebut tertuang dalam piagam berdirinya MUI. Moto MUI adalah mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketua Umum MUI periode pertama sekaligus inisiator lembaga ini adalah Buya Hamka, 1977-1981. hingga Selepas Buya Hamka, Ketua MUI selanjutnya yaitu Syukri Ghazali, 1981 hingga 1983 Hasan Basri 1983 hingga 1990 Kiai Haji Aliyafi 1990 hingga 2000 M Syahal Mahfudz 2000 hingga 2014 Dr H M Din Syamsuddin, 2014 hingga 2015 Dr Kiai Haji Ma'ruf Amin 2015 hingga 2020 dan Miftahul Akhir 2020 hingga sekarang. Keberadaan MUI terkait erat dengan fatwa. Beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI direspon pro dan kontra di tengah masyarakat. Saat Buya Hamka menjabat untuk periode kedua yaitu 1981, ia mengundurkan diri karena kesalahpahaman tentang fatwa merayakan Natal yang sempat ramai di media massa. Pada 1988. MUI memfatwakan haram, memvisualkan nabi dan keluarganya. Lalu 1993 juga mengharamkan minuman beralkohol. Pada 2009, MUI memfatwakan haram merokok di tempat umum. MUI menambahkan rokok juga haram dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Pada 2015, MUI pernah mengeluarkan fatwa soal BPJS belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. MUI kembali diuji akibat keterlibatan anggota fatwanya terkait dengan terorisme. Padahal, MUI sejatinya sudah berketetapan, NKRI dan Pancasila adalah final. Akankah kepercayaan masyarakat terhadap MUI luntur atau sebaliknya, malah memperkuat MUI dengan perbaikan sistem di dalam untuk menyingkirkan?